tambahin kerupuk kerupuk Oke okay. di remes dulu oke okay guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, kembali lagi di channel saya Aldi Sadun ngarap guys ngarap bola, eh dan korek mana? Eh, ada ini, ya. Ayo dengin ya. Kedengar guys ngarap <tuk> Oke, kali ini saya mau mukbang popmi pakai bon cabe ya dua saus ABC dua sosis pakai kerupuk dua pakai roti Oke kita seduh dulu ya minyak ya guys kita mau nyeduh dulu minyak Nah sini guys kita seduh dulu minyak ngerokoh lah tuh menikmat hmm. aduh aduh kepinuman aduh pinuh tinggas kepinuman kok aduh rumahnya Nah, guys, bawa deh kau dia keluar. Lu panas, panas, panas. Oh, <_bars> tak <storage> nah, ayo na orang pakai kendang, nah, na kola tu menikmat, ah es ganteng, <_ associative> ta. Si ganteng. Satu. Oh. Si ganteng ye. Eh, okay. di, di kekap dulu ya Nak. Tutup. Tutup dulu biar matang. nah Ah, wes. Aroma holehna menikmat Oke, tunggu dulu sampai matang. A few moments later. Oke, okay, guys. Minyak sudah matang oke kita masukin bumbunya, ya yo. Do, oh, suken okay. anu lada nah Nah, oncabe dua, asupin dua nana nah hatinya -hati, nyeribut tuh nyeribut tuh kajun aduh asyukun oh ya main goblok lah bro, bro, sekalian hiji dari iya level iya guys level 30 pakai boncabé 2 dua, aduh Tuh, oh, asukun. Sampai ke merah, kill gas Oke, okay. sekarang masukin saus 2. Hmm. nah Merah sana, nikmat. Kali, master sukun ah sosis enak sepen sosis mm. oh. sosis itu sehat guys Alah. pencet <tuk> oh murah murah yo murah lah, jika iya guys tuh, oke okay, nggak Tambahin kerupuk, kerupuk, oke? Okay. Langsung kita masukin kerupuknya, diremas dulu, merah nikmat. Tes ah aduh begini guys. So, ini Oke kita makan ini seperti ini gas di faa baca bisa diaduk aduk dulu tuh ini kalau dibilang level 100 lah ada ini cuma mempukai gini aduh Oke, langsung makan. Biar pedas, pedas, pedas. Nah. Pedas gagal. Kemain kerupuk. Uh. Aduh. Kembali pedas. Gue akan habisin ini semuanya sakit perut sakit perut nelah ke Bapak hmm. yang penting kalian bahagia NIBB ah. ah. okay guys Gue akan habisin ini aduh ini level 100 ya guys ha ah. udah habis guys kan? tinggal air airnya ini uh, oke okay, minum dulu ah uh, ah uh. sampai keringat begini makam ini aduh uh. uh, uh, uh. oke okay, guys tadi saya sudah Makan mie pedas ya guys. Sungguh level 100 kalau dibilang ya. Karena bon cabenya itu level berapa tadi? Tambahin saus ABC 2. Tambahin sosis, kerupuk. Ah, eh. ngorok tuh, ngorok tuh, ngorok tuh. Ngorok. Menikmat. Gue sampai berkeringat begini. Tuh. Tambahin kopi. Sekarang ngopi. Karena habis makan mie, ngerokok kopi itu enak, guys. Nah. Eh. oke okay, guys aduh, saya sampai ber berkeringat begini itu nah, jadi saya makan mie pedas banget ya guys ini dia si ganteng dia gak mau guys katanya aduh gak kuat, guys gak kuat katanya Di gimana okay, menur guys. menurut pendapat anda tadi aduh pedas banget gak kuat guys bisa ganteng amat. Dari lahir kali, Guys. Aduh, dia ganteng. Kata Ali itu 11 12, Guys. Aduh, kalah sama Ali Ngopi lah, Guys, ngopi. Ah. Oke, okay, buat kalian yang nonton video ini ya, Guys. Jangan lupa subscribe channel ini ya, Guys hukum terus channel ini semoga dengan subscribe kalian channel ini bisa terus berkembang nah ngarokollah tuh ah. aduh ngopi guys Ini, aduh, si ganteng guys, ngarokoklah tuh ganteng, ngarokoklah Nah, si ganteng coba ngarokok tuh. tuh Untung satu botak, hulu Udah kemarin tuh, dipangkas di mana kali? Tuh, aduh, katanya mau dipangkas sampai botak guys Aduh, bahaya kalau sampai botak Iya. Oke okay, guys Oh, biar ganteng, ya, kacamata. Nah, oke, sekarang saya kelihatan ganteng, ya, mirip Aryo.